Hai, selamat datang gamers. Kenalin, nama Tufar dan Sesuai judul video ini, gue bakal ngasih tiga tutorial gampang buat avatar baru di The Sims 4 untuk pemula. Tutorial yang pertama adalah, kalian harus pilih play tutorial di New Game. Pilihnya di mana sih? Nah ini, ini ada New Game sama Load Game. ya kan? Jangan galeri, galeri mah foto, atau option, ini opsi doang. Karena baru, ya kan? kalian klik aja nih, yang New Game, klik kiri. Nah, di sini ada no sama yes, ya kan? Are you new to the Sims 4? No, I have played the Sims 4 and don't need help. Thanks. Skip tutorial. Atau yes, I have never played the Sims 4. Give me the tour. Play tutorial. Nah, gue rekomendasiin banget kalian pilih pilih klik kiri yang di play tutorial ini. Jangan yang skip ini ya. Tak alas di sini nih. Play tutorial klik kiri. Kenapa? Karena kalau kalian pilih play tutorial, kalian tuh bakal dikasih tahu kayak tour tuh. Jadi tuh, ntar tuh dalam game ini, di season 4 ini, bakal ngasih tour guide gitu guys, kayak jadi kayak di tahu lah, ini tuh harus ngapain, ini tuh e, cara masak gimana sih, cara beli furnitur rumah gimana sih, cara kerja gimana sih, nah, ini berguna banget nih bagi kalian yang belum pernah main di season 4 gitu ya khususnya, habis klik kiri di play tutorial, yang yes ini langsung klik continue nih, ada di, di bawah, pojok kanan bawah nih, klik kiri. Nah. Welcome to Create a Sim. This is where your story and characters begin. Mm -hmm. Click around and experiment. Click the buttons on the top to give your Sim a name. Okay. Looks are important. Okay. Click the Sim to choose their clothing, hair, mm -hmm. skin tone, makeup, body shape, and mm -hmm. more. Create yourself, someone you know, or even a celebrity. Okay. Who ada is lagi? your Sim? Okay, ada What lagi. will they accomplish? First, choose an aspiration, which is a life goal. Click one of the buttons on the left of the screen. Hmm. Oke. Okay. Jadi tuh guys, kalau misalkan kalian pilih yang yes, yang opsi, apa tadi? Opsi... Uh, pilih play tutorial di new game. Jadi, game The Sims 4 itu bakal ngasih tips-tipsnya gitu deh. Semacam tips kecil gitu ya, bagi kalian buat main uh, the, Sims, the Sims 4 ini. Untuk tutorial yang kedua, Uh, ...kalian ketik nama lengkap avatar kalian. Ada di mana sih tuh? Ketik nama lengkap avatar. nih Ada di pojok kiri atas nih guys. Yang hello, my name is. kiri titik, titik, titik Ada di sebelah kanan yang personality. Jadi kiri atas. Nih. Yang hello, my name is. Terus ada kayak gambar pensil gitu guys. Kalian klik kiri. Nah. Ada dua kan nih kolomnya nih. Ada first name sama last name. Contohnya gue kan. Gue kan Farid nurhakim Nama gue. Jadi, tulis aja Farid first name-nya, terus di tab bisa atau di klik bisa, nih. kan tab bisa, eh, sorry, diklik aja ya, diklik gampang ya, last name "nur hakim". Kenapa sih harus banget uh, nulis nama lengkap? Bebas sih, kalau kalian mau uh, nulis nama samaran atau nama apa ya, kayak nama imajinasi kalian, itu bebas aja, cuman uh, gua salin nama lengkap kayak gini deh guys ini kan main game simulasi kehidupan ya jadi kayak seakan-akan tuh kalian bener masuk ke game ini ya coba aja ya kayak sih bakal lebih seru kalau pakai nama lengkap asli sih ya tapi is up to you sih kalau misalkan mau pakai nama samaran, samaran atau pun nama nama yang lain lah gitu ya gunanya apa sih untuk nama ini gunanya tuh nama kalian tuh bakal digunain di avatar kalian serius ini nama lengkap ini berguna banget jadi Sebisa mungkin kalian harus uh, tulis ya tutorial yang terakhir nih, yang ketiga guys. Ini kalian harus pilih gender dan aspiration. Gender sama aspiration tuh apa sih? Gender tuh jenis kelamin guys. Kalau aspiration itu cita-cita. Nih, ada male sama female. Jadi itu persis di bawah uh, nama lengkap. Persis yang ijo-ijo ini nih, yang bentuknya kayak apa sih nih Kayak diamond gitu ya. Terus... Ada male sama female. Male itu pria ataupun laki-laki atau cowok gitu ya. Female tuh wanita, cewek atau perempuan gitu guys. Di sini ada opsi juga guys, ada customize gender. Customize gender tuh kayak kalian bisa nge-custom gender kalian. Kayak misalkan sifatnya ada maskulin ada feminim. Terus ya masa ini pregnant tuh kalau yang perempuan ya kayak hamil mau jadi um, hamil apa enggak? Ini avatar kalian boleh pakai toiletnya dengan berdiri enggak pokoknya atas satu ini cuma cuma optional aja guys opsional ya jadi nggak enggak terlalu penting banget sih oke okay. klik down yang sebelah e, samping kanannya gender ini ada kayak kayak usia gitu lah ya. rentan rentan usia ada yang adult itu kayak anak muda nih kita sekarang muda adult itu dewasa nih bakal berubah guys tuh agak kayak agak tipis gitu sih kalau kalian lihat ya nih <laughs> Terus ini tuh lansia gak salah Nah kan rambutnya ubanan tuh guys, berubah Jadi kalian tinggal pilih nih, mau yang anak muda Atau yang udah dewasa gitu kan, udah mapan lah gitu ya Ataupun lansia nih guys Terus kali ini tuh apa sih ini default walk style ini Kayak cara jalan kalian gitu guys nih. Tuh. Contoh itu bakal beda-beda, tuh guys. Ini kok kayak zombie ya? Kalau udah tinggal down biasa, klik kiri yang di bawahnya tuh ada sweet, melodic, digital, clear warm, sama brass. Ini apa sih? Ini suara, guys. Nih dengerin ya, baik-baik nih. Terus, aspiration mana sih? Kalau yang nanya tuh, katanya suruh milih gender sama aspiration. Tenang, tenang, tenang. Nih, gender tuh sini nih, guys. Persis di bawah. Yang karakter suara nih. Kalau kalian udah pilih karakter suara, ada di bawahnya nih. Kayak tanda tanya gede ini tuh. Nih yang nyala-nyala. Kalian klik aja nih. Tuh, pick an aspiration. Klik kiri. Ini apa sih aspiration? Gua ulangin ya. Aspiration itu cita-cita, guys. Kayak cita-cita lo apa sih? Gitu loh. Klik kiri. Nah, di sini ada empat nih, guys. Ada empat pilihan nih, ada atlet, chef itu koki, painter tuh pelukis sama setter. Kayak selebgram, youtuber gitu gampangnya lah ya. Nah, habis klik diklik kiri, guys. Ini kayak ada tuh. Ada kayak semacam personality gitu guys, kayak karakter kalian gampangnya lah gitu kan itu aktif karena kan dia main bola kan harus aktif gitu saya kalau nggak masa diem aja main bola ini outgoing jadi itu lebih powerful lebih kayak lebih bersemangat lah gitu oh ini self assure jadi itu kalau misalkan yang kedua ini ini tuh uh, karakter yang positif guys yang sebelah kanan ini yang negatif tuh. so ini yang sisi negatifnya gitu lah jadi uh, make sure jadi bener, bener harus pilih banget yang the best, apa ya, the best aspiration kalian, jadi ya kayak cita, -cita kalian tuh apa sih? Kayak kalian pengen jadi apa gitu. jadi atlet, jadi koki, jadi flukist, atau jadi tracer, gitu kan. Jadi terserah kalian kalau udah, udah di klik nih, terus udah nama, udah udah gender, kan cowok, terus udah cita-cita, oh, udah deh, kalian tinggal klik nih, play. Klik yang sebelah pojokan bawah guys ya ingat ya jangan yang klik yang lain, jangan yang X nih. Kalau yang X malah cancel. malah nggak jadi. Play, bermain klik nih, klik kiri. Loading, tunggu aja. Yo. Welcome to The Sims 4. We can't wait to show you all the wild stories you can tell in this game of life. Oke, okay, thank you. Ya, hadirin guys. Kita udah di The Sims 4. Ya, so, itu aja tutorial uh, gampang buat avatar baru di the, Sims, di the Sims 4 untuk pemula dari gua. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Uh, jangan lupa tinggalin like, kalau suka, kalau dislike, kalau nggak suka, jangan lupa subscribe, subscribe tuh, itu gratis banget, gratis untuk support, support channel ini, biar lebih berkembang, biar lebih aktif, lebih semangat lagi buat bikin-bikin konten, terus jangan lupa uh, komen di bawah tuh, kayak, oh, bang, misalkan uh, bikin tips apa, gitu, atau tutorial apa, ataupun main game apa, kali aja kan, ya, gue bisa bikinin video buat kalian gitu kan, oke, okay, gitu aja, semoga, sekali lagi, Tutorial ini berguna bagi kalian yang mau main di Sims 4 dan ya udah enjoy the game. Uh, see you in another video. Bye bye guys. Bye bye gamer.